Assalamualaikum teman-teman kita cari harta karun lagi teman-teman ya wah, lihat itu teman-teman apa itu teman-teman wah, kakak ngaburit ya tapi mendapatkan harta karun es krim wah, cocok nih untuk buka puasa ya teman-teman lihat teman-teman ada es krim haku wah, lihat teman-teman ini es krim ikan yang viral itu ya teman-teman ya oke, kita simpan ya teman-teman ya wadidaw lihat teman-teman ada es krim fantastik banana wah ini si spongebob ya teman-teman ya wah mantul-mantul teman-teman ya wow apalagi nih teman-teman ada es krim spiderman teman-teman wow rasa stroberi dan cotton candy mantul kita simpan ya teman-teman ya wah wow, apalagi teman-teman kira-kira harta karunnya ya wow lihat teman-teman ada lagi harta karun teman-teman Wow ini es krim lagi teman-teman Wah ini es krim Heart, Bentuknya hati Wah rasa coklat ya teman-teman ya Wow keren ini teman-teman ya Siapa yang udah pernah coba teman-teman Enak tidak Wah kita simpan ya Ayo keburu meleleh ya teman-teman ya Nanti cair ini es krimnya Oh lihat teman-teman Ada es krim pedal pop Wah ini edisi Twister Magic Lihat teman-teman mantul ya wah kita simpan kita cari lagi Wow, wah, wah lihat teman-teman apa ini Wow, ini yupi teman-teman wah mantul teman-teman ya lihat ini yupi sororigo wah bentuknya huruf o oh, teman-teman bulat seperti donat <guruh> oke kita ambil wah buka puasa pakai yupi enak ini ya teman-teman ya tambah es krimnya wah lanjut ya teman-teman ya Wow, wow, wow, lihat teman-teman, ada Yupi lagi. Mantul, mantul ini, mantul itu ya, teman-teman. Wah, lihat ini, Yupi, literus, kan, teman-teman? Wah, bentuknya bintang, wah, ini enak sekali ya, teman-teman. Hmm, wah, lihat, senyum dia ya. <gif> Oke, kita simpan ya, lagi, teman-teman, di mana ya? Wow, wow, wow, lihat, teman-teman, ada es krim lagi. Wow, ini es krim jauh teman-teman, rasa vanilla. Wah mantul Wah kakak dapat banyak es krim ya Siapa yang mau es krim teman-teman ya Kau lihat ada es krim happy cow teman-teman Gambarnya sapi <gambil> Wah mantul-mantul teman-teman Wah banyak sekali ya kakak mendapat es krim ya Mana teman-teman kira-kira ada es krim lagi nggak teman-teman wah, wah, wah lihat Apa ini wah ini biskuit yang viral teman-teman ini biskuit stick wah ini rasa keju teman-teman wah ada lagi ada dua ini temenan ini ya <gif> oke ini rasa apa teman-teman wah -teman? oh, ini rasa strawberry wah kakak mendapatkan menu buka puasa yang viral viral ya teman-teman oke kita angkut aja ya untuk buka puasa makasih teman-teman sudah nonton semoga kalian suka ya jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman aktifin juga tanda loncengnya dadah